Halo teman-teman di sini aku mau membuat tutorial cara menulis dari cara menulis bahasa Korea membuat tulisan bahasa Korea membaca dan melafalkannya jadi dari menulis membaca dan cara membacanya akan aku tunjukkan di videonya Simak sampai habis videonya, jangan sampai terlewat. Buat teman-teman semangat belajar bahasa Korea. Kita mulai dengan huruf A. A, bentuknya begitu, A. A, A B C C ada dua macam C ada dua macam Jadi ada titiknya di atas Dan enggak ada titiknya di atas Tapi double Ini juga C C Terus D E ada dua macam, beda ya, e nya ya, yang di atas sama yang di bawah. e dan f, f di abjad kora nggak ada, teman-teman, nggak ada. Jadi misalkan kalau teman-teman mau nulis pakai nama Vira misalkan, di sini aku udah contohin Vira. Jadi pakainya huruf p, jadi bukan Vira ya, tapi Pira. Abjad p begini teman-teman, p lihat jadi bukan Vira tapi Pira tadi ke huruf F terus lanjut ke huruf G G di situ seperti angka 7 G H pertama nulis titik strip terus 0 G I I sama bahasa Indonesia sama cuma berdiri doang cuma kalau di Korea kalang ada 0 nya di depan aku contohin ini dulu lihat ini dulu I c J. J ada dua mat C jadi bukan dua macam ini jadi nulisnya kadang korea ada suka menulis C dengan bentuk kayak gini ada juga J yang bentuk kayak gini teman-teman sebenarnya sama-sama ini C Cuman dari tangan-tangan korea ini kadang nulis kayak gini juga ada kayak gini di atas juga ada jadi jangan bingung itu sama c terus huruf k k k ada tiga macam k nanti aku jelaskan k jangan sampai di skip skip videonya biar sampean semua tahu k k yang di atas sama huruf g ini sama ada juga bentuk k kayak gitu ya k Terus lanjut k l l seperti ini l l lanjut m n terus o o ada dua macam jadi strip dulu terus coret ke bawah o terus coret ke samping terus dipedariin juga o kalau di Indonesia misalkan menulis orang ya kan Oh cuma ada satu macam Oh tapi kalau di Korea nulis-nulis sumama ada kata-kata Opa terus Opa bentuknya Oh dan Oni lanjut dulu pokoknya ini beda O ada dua macam O P P ada dua macam X enggak X ada di korea enggak ada objek X jadi misalkan teman-teman mau nulis nama dengan iqbal Iknya diganti pakai K, bukan xbal tapi iqbal Iqbal Ini ada teman-teman Ini I K B A L Iqbal I K B A L Iqbal R Lanjut ke huruf R R sama L Sama bentuknya teman-teman Sama Jadi misalnya teman-teman nulis Nama Rina Atau Lina Di update Korea itu sama persis nggak ada bedanya Rina, Lina Nih teman-teman aku beri contoh Lina Rina Sama aja bentuknya Rina dan Lina Update Korea begitu teman-teman R dan L itu sama R S S ada dua macam S S S yang di atas S 1 yang di bawahnya S nya dobel tapi tetap dibaca S T T ada tiga macam teman-teman T T yang seperti D juga dibaca T tergantung hukum bacaan di Korea jadi bisa dibaca C eh bisa dibaca T dan D T yang bentuk paling atas ya terus yang nomor dua kayak huruf E E besar itu bahasanya T kalau abjad Korea tapi TH tak begitu ya TH terus ke lagi double ya kalau ini kan cuma satu kalau ini double Jejer. samping-sampingan itu dibaca T juga terus lanjut U Oke oh, ya gini u u ya gitu teman-teman u -teman. oh. v v v juga di Korea abis Korea itu nggak ada jadi aku silang e a v v nggak ada jadi misalkan di Indonesia mau menulis nama vino aku udah tulis contohnya v diganti dengan p bukan vino ya tapi pino Pino, ini P-I-N-O, Pino atau karena P ada dua macam di sini ada dua macam P, pakai yang ini juga boleh, ini juga sama bacanya Pino, P-I-N-O, Pino. W, lanjut ke huruf W teman-teman. W, W di Korea W yang cuma W doang enggak ada enggak ada jadi W nya dekor itu pakai wa ini adalah bukan huruf mati tapi huruf ini huruf vokal w w w empat macam ya nanti ada bentuknya jangan disakit videonya Makasih. X X di update korea nggak ada X jadi misal mau nulis huruf X ya berarti di kayak gini teman-teman E plus K jadinya X X begitu ya terus X Y Y yang huruf dasar y itu enggak ada di Korea, absurd Korea enggak ada. Adanya jadi di Korea adalah ya, ye yo, kayak gitu. Ini adalah vokal ya, y, yo. Nanti ada. Huruf Koreanya kayak gini, ya. Y ada dua macam, kayaknya ada dua macam. Yo, kurang jelas ya tulisannya? Maaf, yo Z, Z di update korea juga enggak ada Jika mau nulis pakai huruf Z, pakainya C Pakainya C ini, C kayak gini kan Z nulis mau dengan nama Soro Jadi bacanya tetap Joro Bukan Soro ya, joro pakai huruf C Tapi mau memanggil sok Pakai Laval Z bisa pakai karena diganti dengan C, sorok, joro diganti dengan setnya diganti huruf C, corok. Untuk O di sini, aku kembali lagi. Untuk O, jika teman-teman nggak -teman tahu, O yang di atas itu bunyinya O. O, jadi bibir agak moncong ke depan O O yang berdiri itu O Jadi Karena di sini biasanya sorok Kan begini nih, sorok Jadi pakai huruf O samping sorok Kalau misalkan O yang O yang pakai ini Kan jadinya bunyinya Joro Joro suruh kan agak aneh kan padahal panggilnya enteng suruh jadi pakai oh yang berdiri aku saya teman-teman ini adalah abjad dari bentuk bahasa Indonesia dan aku juga udah siapin abjad dari bentuk bahasa Korea abjad bahasa Korea ada konsonan dan vokal kita bahas di sini jadi begini urutannya, jadi huruf konsonan di Korea itu ada k, n, n seperti ini, d, r, r sama l sama ya kayak gini bentuknya, r, m, b S C kayak gini, H ini adalah KH yang kayak gini. KH ini, TH dari bacanya juga TA, ini bacanya juga PA, kebacaan CH adalah CH ya. Kan? Ini juga KA. dan ini t t double t ya kan p jadi p nya itu agak dengung karena double p ini s tetap dibaca p doang s doang t doang ini c jadi kadang orang korea itu kadang menulis jenya dengan bentuk kayak gini ada juga yang bentuk kayak gini itu sama-sama c itu dari konsonan kita beralih ke vokal nah di sini ada vokal vokal di korea dan di indonesia berbeda di indonesia itu vokalnya cuma A I, u, e, o, dan e. Kalau di dikorek, itu a banyak banget. A, o, i, ya bisa dilihat ya. Ya, ini y, ini y. ini dibaca e walaupun tulisannya i tetap dibaca e ini v v ini juga v juga bacanya dua macam v wa Wah, wow. ini Y ini juga Y, ye. jadi Y ada dua macam. Y, Y lanjut, W, wow. begini, oi dibaca ye yeah. banyak benar kadang bentuk ini jadi antara OI dan O cuma beda di lingkarannya kalau OI kita lingkaran di sini taruh O kita lingkaran di sini o lanjut ke pembahasannya nanti juga Teman-teman, pada tahu ini dari vokal di sini: a, o, i, ya, yo, ye, e, w, w, wa, ye, ye, wo, ye, tapi ini jika ditulis di samping, di samping-sampingnya, misalkan ya, misalkan a kita nulis aba yang sampingnya a ba ini tulisan jika ditulis di samping sampingnya di samping huruf Nah misalkan ke bawahnya ini juga vokal vokal ini Oh Yo, you, o. Ini vokal ini jika ditulis di bawahnya huruf mati. Kalau tadi kan vokal yang di atas di sampingnya huruf mati, misalkan k. Jadi k sama a ini huruf a di sampingnya teman-teman. Ini g, ini ini k, ini ini huruf. K ini a jadinya k kalau di sini misal nulis kok ya di sampingnya bukan di sampingnya tapi di bawahnya kalau ini kok hmm, kok bisa dibaca kok bisa bisa go kan ini kan dua jenis kok bacanya gitu ya kok kalau yang empat macam ini kita tulis di bawahnya kalau yang banyak ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 itu di samping-sampingnya semua di samping-samping di samping, di samping-samping lanjut ke pembahasannya. kita belajar menulis biar teman-teman jadi, maksud kita mulai dari huruf A. A, misalkan kita nulis dengan Bahasa Indonesia dulu nama N itu seperti apa? Ini N, terus A. A seperti apa tadi ya? Begini A, A kan mau nulis nama nih. Na. Terus M A Nama Begini nulisnya Nama N, A, M, A Nama Tapi jika Vokal A di depan itu Ada Bulat-bulatnya Misalnya aku contoh ini, ini Anda Kita bulat dulu A N D A Anda begini ya kalau di bahasa Indonesia kan bahasa juga dua-dua kan ngejanya kan anda di korea juga sama an jadiin satu an ndak jadi misalnya kalau nulis an begini salah jadi harus misalkan depannya ada a di bawahnya nulisnya ini salah ya yang benar kayak gini nnya di bawahnya an da anda contoh satu kali lagi Kamu, k, m, u, k, a, m, u, kamu jadi a-nya di samping karena akan di sini di sisi pin di tengah jadi nggak usah pakai bulat langsung begini aja A tapi kalau A nya ada di depan harus ada bulat-bulatnya bulat terus begini ini A jadi simpelnya A bentuknya kayak gini bentuknya kayak gini ini A Cuman kalau disipin di tengah cuma ditulis begini doang begini doang kalau di tengah kayak gini nama kan di, teng di tengah dan di paling belakang jadi hanya begini doang enggak usah pakai yang bulat-bulat lanjut ke vokal vokal huruf O kita mau nulis dengan nama orang-orang Oh seperti apa tadi Oh ada dua macam kita Contohin yang O oh, yang dini dulu. Oh. Oh. Orang. Orang. Orang. Kalau misalkan mau nulis. Borong. Jadi nulisnya gini. Ini kan jadi a sama o sama. Kalau misal di depan harus ada bulat-bulatnya. Kalau di sepin tengah cuma di, di bulat-bulatnya dibuang. Jadi mau nulis borong. P, po, Bo, r. Oh, begini borong-borong. Nah, di sini juga sama. Oh, yang berdiri, kalau di depan kita harus pakai bulat-bulat. Oh, dong. Jadi misalkan O Kalau di tengah Nolnya Bulet-buletnya harus dibuang Jadi coba pakai Simpelnya A dan O Ada buletnya Kayak gini Kalau Ditaruh di paling depan kalimat O Kalau di di tengah boleh punya dibuang diganti dengan begini odong dengan odeng jadi bulat O D odeng Tadi aku kan jelaskan, eh juga taruhnya di samping, tapi yang kupas O dulu. O di depan, begini, bentuknya O. Misalkan, Soro, Sorong, S. Karena disiplin di tengah, jadi onnya cuma begini, So. orang ini eng pokoknya bulat itu ng ng ya Disini aku tambahin o m G kayak gini nih bulat ini eng sorong NG ini tapi masa tapi misalkan di depan ini bukan NG ini hanya pelengkap aja aku harap para maksud teman-teman semua lanjut ke vokal i aku udah tulis vokal i contoh ini ibu i juga sama harus ada bulat dulu i begini ibu ibu ibu ini ibu eh nulisnya ini ini ibu dong ini ibu bentar i ini i bu i harus nol dulu satu n i ini ibu jadi I kalau di depan harus ada nolnya tapi kalau nol yang ditaruh paling bawah kayak gini dibaca NG ya NG kalau di depan di sini enggak hanya pelengkap, terus lanjut mimi mi, juice karena di tengah jadi nggak usah dikasih bulat langsung begini mi m lagi mi mi mi juice c jus juice jadi di bahasa korea misalkan jus kayak gini S nya harus ada enya jadi bukan jus tapi nulisnya harus jus itu teman-teman jus jus gini ya jus khusus huruf S misal contoh lagi Saras Ya, jadi ditulis Sarase, Sarase ini. Padan bahasanya Sarase. Jadi tulisannya di Korea abjad Korea Sarase, bacanya Sarase. Tadi vokal i. Lanjut ke vokal U U U adalah begini U Itu adalah vokal U Misalnya kita mau nulis U DUD Bulet U DUD Jadi kan bahasanya kan satu terus tiga kan udud bukan ud ud bukan kan jadi nulis Koreanya juga u d u udud bukan ud ud tapi udud u dan dud udud, udud terus mumun misalkan mau nulis mumun mumun jadi m u gak usah pakai bulat karena disipin di tengah mu m u mu mun jadi kan bahasanya strip 2 terus 3 kan mu MOON mu MOON gitu teman teman kayaknya ditaruh di bawah kalau taruh samping salah harus begini di bawah lanjut ke vokal E E E ada dua macam kayak e yang begini ini E atau E E ada dua macam misalkan mau nulis ember ember ember jadi ember harus update kore itu ember ember jadi ada E nya ini strip yang di bawah ini, oh, ember, jangan cuma ember. Pihak Korea kalau cuma ember itu susah, karena hukum Korea begini, ember. Ini kan enya nya di samping terus ada nolnya, eh, kemudian disiplin di tengah, misalkan nulis metal, M, E. Eh kan sebenarnya Cuma begini ini ini kan bulat ini kotak ini huruf M M, tal metal, metal. itu metal jadi untuk huruf L dan R itu beda, kalau L itu bisa ditaruh di bawah. Jadi bacanya gini, me tal. Metal kalau di atas, ember Jadi huruf R itu susah di jadi koreor, lidah korea itu baca R itu susah jadi harus ada e-nya. Gitu. ini e di atas terus lanjut ke bawah huruf o e. ini adalah o e. ini adalah o e, jadi kosong terus strip itu bacanya o e. misalkan mau kita mau menulis serang jadi s strip ke bawah itu adalah se se r a ng ng adalah cuma bulat doang di bawah serang begitu ya serang pak serang terus sesak se biasa sesak karena di tengah cuma strip doang nggak usah pakai bulat-bulatnya ini nggak usah sesak Terus jika di depan Untuknya e jika di depan Entut Jadi harus begini Bulat dulu E Terus kasih N n. Bacanya kan dua Ejahnya dua-dua kan Entut T U T lagi entut Jadi huruf ini N terus T U terus tambah huruf yang kayak gini entut cuman kan ini kan harus itu samain kayak gini jadi sekelihatannya hurufnya begini entut Kalau nulis begini salah kalau disamain begini salah coret jadi begini yang bener tulisnya bacanya en, tut jadi dua terus tiga en, tut lanjut ke vokal ye ya yo misalkan mau nulis ye ye ye ini cukup di sampingnya aja ye ini di bawah hak ye ye ini dua sekaligus dua ya kan ye terus aha aha ye misalkan nulis ya nih. ya ini udah raya nih ya nih jadi harus ada nolnya karena di depan Yani terus maya m a ya kenapa harus ada nolnya karena cuma Maya tapi kalau nulis makyo makyo, jadi M -K. begini, makyo atau makya, makya. Ini misalkan ma ya ini kan bacanya cuma double cuma dua kan ma ya jadi ma ya jadi harus ada nolnya dulu baru gitu ma ya karena ini mutlak huruf ya khusus huruf ya ma ya tadi kali tahu kalau ada tiga ini kan ngejanya ma pio ma Terus G Y O. Jadi karena ini dihimpit huruf K, jadi pelengkapnya hilang. Yang nol nolnya gitu hilang. Jadi cuma ditulis dengan K dan YO. Mak YO. Pasanya YO gitu ya. YO. Mudah-mudahan teman-teman langsung bisa mengerti terus huruf yo yo man yoman yoman harus ada nol dulu karena di depan yoman gitu ya mudah-mudahan bisa membedakan yang ini sama yang ini kalau di sini kan dihimpit dengan huruf K, ada agaknya. Ma, dia, ya. jadi yang kosong begini hilang, langsung huruf ya K, dan Y. Lanjut. Di sini lagi dengan YO. Tadi udah YO, sekarang yonya beda bentuk. yonya yang begini. Ini juga YO. misalkan mau nulis Bagyo B A G Yo Bagyo begitu tulisannya jadi b, G ini G Yo Bagyo Terus Boyo misalkan mau nulis Boyo Cuma dua po yo po jadi pelengkapnya harus ditaruh taruh di atas karena nggak dihimpit dengan huruf mati misalkan boko yo dia harus nulisnya begini po Yo, begitu. nolnya diganti g, gitu ya. Vokal u, lanjut ke vokal u. Misal mau nulis uyun, uyun, adalah u, uyun, u, yun, gitu. Uyun. Terus mau nulis "manyun ma", terus "manyun". Bisa n yang ditaruh di sini, begini "manyun" atau Nulis "manyun" juga begini, bisa "manyun". manyun, begini ada dua bentuk ya. lebih ideal sih yang gini, lebih indah manyun nulisnya. Di, jadi kata u dihimpit dengan huruf n bisa nulisnya begini. kalau di, di sini pelengkapnya dibuang ke di n, demikian nnya taruh di, di bawah lengkap nolnya harus ditulis Yun gitu ya lanjut ke vokal V W ini vokal terakhir ini kan mau nulis WIWI WI v ini juga WI sama karena UB dikode ada dua sama-sama bener tergantung pengen sama yang mana w w tapi di sini ini kadang juga lebih cenderung ini kebanyakan kalau nulis wii terus wati wati Wati, Wati, B, ini langsung ubah. dari sini masih belum, ini T, belum jalan, Wati, PW. P W P W Terus ke bawahnya lagi. Begini ya, P W. Terus mau tulis Wong, Pawon. Wong W O lah wow ditambah iki jadi Wong Wong bawon B A W lagi N Wong bawon begitu jadi untuk terakhir kali aku mau menjelaskan lagi Huruf V sebenarnya dari kata U plus I Dibaca bukan Ui tapi v U plus I Terus W sebenarnya huruf A Sebenarnya W itu dari O plus W O plus A, O plus A jadinya wa wa, terus lagi W sebenarnya huruf O plus. Eh, jadinya W begitu ya? W, wow, w. ada juga. Wow, huruf W, wo. wo sebenarnya. Oh, salah huruf W, U Plus, oh, jadinya wow, ini juga vokal, juga era hukumnya Korea. Wah, w w w w w dari satu w w dulu w teman w sekian dulu teman-teman mudah-mudahan temen langsung bisa menulis dan membaca bahasa Korea besok Insya Allah aku lanjut dari cara membaca subjek Insya Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh